Manusia pilihan yang mendapat petunjuk dari Tuhan semesta alam Karena sudah teruji dalam melawan hawa nafsu yang ada dalam dirinya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi seluruh alam. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas kehidupan yang dialami Satu Pingit di akhir zaman. Keberadaan sosok dan rupa sang pemimpin di akhir zaman masih menjadi misteri. Bagi banyak kalangan, banyak orang yang menganggap bahwa Kehadirannya di muka bumi menjadi juru selamat bagi orang-orang yang didolimi dan ditindas. Sampai sekarang, Satrio Piningit masih dirahasiakan. Sosok manusia utusan sebagai orang pilihan yang masih disimbunyikan atau dirahasiakan. Dan tidak ada yang mengetahui keberadaan sosok tersebut sampai saat ini. Hanya orang-orang tertentu yang mendapat petunjuk yang bisa mengetahui keberadaan beliau. Namun mereka yang mengetahui keberadaannya, tidak bisa memberitahukan kepada yang lain Karena itu menjadi rahasia Tuhan Yang tidak boleh disampaikan kepada sembarang orang Di akhir zaman ini Hendaklah kita siap sedia Karena bila Tuhan sudah berkehendak Tidak ada yang mustahil Satropi Ningit akan dimunculkan dengan tiba-tiba dalam menjalankan tugas dan amanah, Satria peningit selalu mengalami hinaan dan hinaan dari orang lain. Satria peningit memikul beban tugas dan amanah yang sangat berat. Tidak semua orang mampu menunaikan tugas serta amanah tersebut hanya beliaulah yang sanggup dan mampu menjalaninya oleh karena beliaulah dari sekian orang-orang pilihan yang dipilih di muka bumi untuk persiapan pembentukan tatanan dunia baru yang penuh dengan kedamaian serta kesejahteraan satria piningit itu adalah Manusia biasa, seperti layaknya manusia lain. Beliau juga kadang berbuat salah. Namun, dengan bimbingan langsung dari Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, maka dirinya selalu dilindungi dari tindakan maksiat Dan dapat terjaga dari sifat sombong. Satru Peninggit mengajarkan hidup bahwa di dalam kehidupan alam semesta dan segala isinya, termasuk manusia, hanya terdapat satu kebenaran yang hakiki, yaitu kebenaran ilahi. Apabila manusia hidup dalam kaedah-kaedah ajaran yang benar, maka manusia akan memperoleh kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan, melahirkan sifat cinta, toleransi, gotong royong, dan saling membantu. Kebenaran sejati itu berarti suatu kebenaran yang bersifat tunggal. Artinya, kebenaran itu tidak memiliki sifat ganda atau berpasangan yang terdiri dari dua hal yang berbeda atau berlawanan seperti terang dengan gelap, panas dengan dingin, benar dan salah, dan seterusnya. Ini suatu pelajaran bahwa di alam semesta ini sebenarnya Satrio Peninggit sebagai manusia pilihan yang dipilih oleh Tuhan Semesta Alam, beliau sudah berbaur di lingkungan masyarakat. Beliau diutus untuk memperbaiki moral dan kesejahteraan hidup umat manusia. Satrio Peninggit merupakan manusia pilihan yang mendapat petunjuk dari Tuhan semesta alam karena sudah teruji dalam melawan hawa nafsu yang ada dalam dirinya bagi manusia biasa melawan hawa nafsu itu tidaklah mudah namun bagi manusia pilihan yang selalu dibimbing oleh Tuhan semesta alam Satropi Piningit mampu melakukannya Menjadi sosok Satya piningit adalah dengan mengenali diri yang sebenar-benarnya diri dan berpedoman dengan Trisulaweda, yaitu ajaran leluhur Nusantara. Karena sebenarnya tatanan di Nusantara ini, para leluhur sudah lebih paham, bukan sosial budaya saja, namun soal ketuhanan. Para leluhur kita itu lebih paham. Salah satu cara mendekatkan diri dengan Tuhan yaitu ketika kita menyadari kita pasrah sepenuhnya, kita bukan siapa-siapa, tidak merasa pintar, tidak merasa hebat. Kita punya Tuhan sebagai Pencipta alam semesta. Itulah yang diajarkan oleh leluhur kita. Demikian yang saya sampaikan. Bila bermanfaat, disimpan. Dan bila tidak, lupakan. Karena kebenaran sejati itu hanya milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa semata. Sekian.